Hmm, udah latihan serius, kalau ya, nggak kepilih, ah, eh, fair. <tuh> <tuh> <tuh> ya Allah, Abdul kan udah berdoa. Kalau Abdul pengen banget jadi perwakilan sekolah, <tuh> eh, Nusa, Rara, <tuh> kalian udah dari tadi di sini? Iya.